Seekor harimau kabur dari kebun binatang di Ukraina. Dia berjalan jauh sampai masuk ke negara Slovakia. Harimau yang kabur tersebut agaknya bikin masyarakat Slovakia berdebar. Pasalnya, harimau asal Ukraina berkeliaran tanpa arah. Polisi dari otoritas lokal di Slovakia Timur meminta warga untuk berhati-hati setelah harimau itu mampu melarikan diri dan melintasi perbatasan. Otoritas kota Ulik mengatakan warga sebaiknya mengurangi aktivitas di luar ruang untuk sementara hingga harimau itu berhasil ditangkap. Setelah otoritas Ukraina memperingatkan bahwa ada harimau kabur, mereka juga meminta orang-orang di Slovakia tak mengambil risiko apapun. Di sisi lain, otoritas Slovakia juga mendesak agar orang-orang segera memberitahu jika mereka melihat harimau tersebut. Pada hari Senin, Kementerian Lingkungan Slovakia mengatakan tidak ada penampakan baru dari hewan tersebut. Sebelumnya pada hari Minggu, Taman Nasional Polonini mengatakan mereka mendeteksi keberadaan harimau itu. Harimau terlihat melewati tiga kota berbeda di Slovakia. Dilansir dari The Sun, harimau itu kedapatan melarikan diri dari kebun binatang swasta di kota Sri Java Ukraina. Wilayahnya memang berada di perbatasan kedua negara. Direktur Taman Miroslav Bural mengatakan, harimau itu awalnya berada di kebun binatang di Ukraina Timur, lalu diangkut ke barat karena invasi Rusia. Saat ini, harimau sudah pindah lagi ke negara lainnya. Kaburnya satwa kebun binatang bukan kali pertama saja terjadi. Sebelumnya, enam ekor singa, 4 gajah, dua badak putih, badak hitam, banteng, dan sekawanan anjing liar Afrika kabur dari Infolozy Park. Mereka kabur selama beberapa minggu. Selain itu, ada juga sekawanan serigala yang kabur dari kebun binatang Greater Vancouver, Kanada. Dia keluar dari lubang pagar. Sementara, kebun binatang itu ditutup setelah kejadian tersebut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Berbicara tentang masuknya harimau ke permukiman warga, ada juga nih satu ekor harimau Sumatera yang ditemukan di perkebunan warga akan dibawa ke Pusat Rehabilitasi Harimau di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Harimau yang berjenis kelamin betina itu akan diobservasi sebelum dilepasliarkan ke habitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Harimau Sumatera yang diberi nama Besti sebelumnya berhasil diamankan oleh petugas gabungan BBKSDA Sumut di kawasan perkebunan sawit Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, sekitar dua minggu yang lalu. Saat itu pihak BBKSDA sumut menitipkan harimau Sumatera ini ke kebun binatang Medan, karena merupakan lokasi yang paling dekat dan memiliki fasilitas perawatan hewan. Usai diobservasi selama dua minggu, BBKSDA memutuskan akan kembali melakukan observasi atau pemantauan terhadap besti dengan memindahkannya ke pusat rehabilitasi harimau di Kabupaten Lawas Sebelum dilepasliarkan ke habitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Proses pemindahan harimau Sumatera ini menempuh waktu sekitar 12 jam dengan perjalanan darat. Dan saat tiba di tempat rehabilitasi, Besti dinyatakan dalam kondisi yang sehat. Dengan ditempatkannya Besti di Pusat Rehabilitasi Harimau Sumatera Barumun, akan membuatnya lebih nyaman karena kandangnya yang cukup besar dan observasi dapat dilakukan dengan menggunakan kamera pemantau tanpa terganggu.